cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang sedang sayang dia ma kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia sedalam-dalam jalan-jalan dan India lebih dalam lagi cintaku padanya sesuai Aku sayang dia mah Kasih dan rinduku ini yang sedang saja yang penting dia setia sedalam-dalam jalautan India lebih dalam lagi cintaku padanya sesuci dan se kasi ben ini tentunya.